Ya, saya akan mencoba pedang Katana Army, tebas paku sekaligus dua Dan pedang Wakijasi Army, tebas besi cor Nah, kita akan mencoba dua pedang itu dari baja SUP09 Dan kita juga akan mencoba pedang Salahuddin Al-Ayubi, Merah hati dan Merah Marun kedua-duanya tebas paku. Jadi, ntar di sini kita akan menjajal beberapa pedang untuk kita uji coba. Kita membuat pedang katana. Sebenarnya pedang-pedang itu harganya itu tergantung bahan dan ketebalan. Kalau misalkan bahannya SGP 09, itu bagusnya tebelnya 8 mili atau 7 mili. Itu, itu bagus. Kalau bahannya uh, baja strip atau baja ulir itu paling bagus tebelnya 6 dan 5, itu 6, 6 mili atau 5 mili. Terus kalau baja per itu paling bagus tebelnya 7 mili atau 6 mili. Terus kalau baja D2. Kak, satu itu kosong bohler itu bagusnya tebelnya antara 5 mili dan 6 mili itu bagus Ya udah, kita akan uji coba uh, pedang wakil jasi army dan katana army dan satu lagi pedang salahuddin al ayubi merah marun dan merah hati Ayo kita lihat kita dulu Ayo kita lihat deh